Setiap muslim adalah syaja'ah Secara bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaju'ah yasjuu syaja'atan yang artinya berani atau gagah Sedangkan menurut istilah, syaja'ah diartikan sebagai as atau syiddatul kolbi'in dal baksi, Artinya, kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan Jadi, syaja'ah adalah keteguhan hati kuat pendirian Berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak, secara gigih dan terpuji Perwujudan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dapat dipraktikkan dalam hal-hal berikut Pertama, memiliki daya tahan yang sangat besar Yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran Yang ketiga, dapat dipercaya dalam memegang rahasia Yang keempat, Mengakui setiap kesalahan yang diperbuat, yang kelima bersikap objektif kepada diri sendiri, yang keenam menguasai diri saat marah, dan yang ketujuh mampu bersikap berani dalam melakukan tindakan-tindakan yang benar. Adapun macam sifat syajaah digolongkan menjadi dua bagian: pertama, syajaah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Sifat syaja'ah sangat berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran. Hal ini dapat kita temukan pada uraian berikut. Pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang golim. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah Itu artinya, dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya Serta yang ketiga, selalu senang berbuat baik Karena pada dasarnya, setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur Sebaliknya, sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi Berikut beberapa faktor penyebab seseorang memiliki sifat sajaah Pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan dengan kehidupan di dunia Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi yang keenam, terbiasa bertawakal dan yakin akan adanya pertolongan Allah, serta yang ketujuh senantiasa membela kebenaran dan tidak memihak terhadap kesalahan. Perilaku mulia yang dapat dikembangkan berkaitan dengan sikap syajah dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dalam uraian berikut: pertama, memiliki keteguhan dalam menerapkan syajah dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan pribadi masyarakat dan bangsa serta negara menjadi semakin baik yang kedua setiap muslim harus menjadi pelopor shaja'ah di tengah problematika umat dan bangsa yang minim dalam menyuarakan kebenaran yang ketiga memulai shaja'ah dari diri sendiri dari keluarga dan masyarakat sekitar yang keempat membiasakan pola hidup shaja'ah dalam kehidupan sehari-hari serta yang kelima Terus bersemangat menyuarakan syaja'ah sebagai bagian dari ajaran agama yang baik. Baiklah, melalui sajian video agar dapat memahami dan mengetahui apa saja isi jalan hidup ini, serta menerapkan dalam kehidupan keluar di keluarga masyarakat agama berbangsa bahkan bernegara dan selanjutnya. Demikian dan terima kasih, wassalam, resahat sekali, dan forget subscribe, like, and share, dan komen ke dong agar dapat ikut tiap bagian dari kami. Semoga sehat dan bermanfaat di dunia. Amin, amin.